Ini daging apa ya babi ya kayaknya. cakwe. Enak nggak? Hmm. Enak. Hehehehe. <laughs> oh. gue udah nyobain strawberry di Korea, Jepang, ini paling manis kan. Senang <SILENCIO> <SILENCIO> Ngomong apa, Mbak? Hotelnya bagus nih yang di Harbin Nomarinya kayak gimana ya? Wow. sini kamar mandinya Kamar mandinya bagus Halo Hmm. Ini ada tempat gantungan bisa gantungan oh. baju kalian bisa nyuci baju. Terus di sini ada kulkas ada gitarnya tempat tidurnya ada bertiga. Hmm. Ya. Hmm. Ini hotel bintang 4 ya. Bintang empat. Oh, Murah lagi ya. Berapa ya semalam? Tujuh ratus delapan ratus ribu. Tujuh ratus sampai delapan ratus ribu doang. Minha. keren banget ya. ini padahal gua pencet dari sini guys close. gila keren banget. tapi di sini tuh pada nggak bisa pakai bahasa Inggris semuanya harus pakai bahasa Mandarin ya. Yeah. resepsionisnya juga nggak bisa pakai bahasa Inggris. good luck buat kalian yang kesini. eh eh eh 啊怎麼了有人現在來做什麼啦我不知道我不知道我不知道<笑><音> <有这一个毛巾>。<音> Udah nyampe ke Sofia Church Setelah kita transit 3 bus Yeay, sampai Bagus ya Tapi gerejanya tutup, hari ini hari Minggu sih Cuman kayak gerejanya tutup nih gila dingin banget di sini tuh beku udah ya Yay, kayak gini ping nih chopping wis bisa nawar dia udah ya, bisa mandarin dia ahoh ha akhirnya nyampe Kosan Island tadi kita mau kesini itu kayak ditawarin dari turun dari bus terus kita ditawarin naik kayak taksi gitu free cuman langsung dibawa ke loket buat beli tiketnya oh ini sungai guys jadi es eh, semuanya gile gile gile ini jembatan semuanya jadi es gile masih di sana baru mataharinya terik loh itu kapal ya, ya. wow ya, itu kapal ya. <laughs> kita naik itu buat kesini bayar 20 yuan terus kesini ini paling jauh masih di skop Ya ampun, ternyata kayak gitu. Welcome to my house. Mari kita main guys yang itu pakai ban. ayo kita naik ini tinggi banget sih let's go oh, aku gak sabar tapi takut semua ini kayaknya tinggi deh let's go lah <tik> <tik> Ini ya bikin kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Ada meraknya, woi. Bukan merak dong ini apa ya pigeon ya? Gila, gila. Ini juga nggak ada yang ini bangunan. Deh. Oke, kita kesana yuk. Udah meler banget nih. Halo, kita mau naik sepeda Gak bisa jalan tapi Gak bisa sumpah, patah sih kayaknya Sumpah gak bisa, yaudahlah turun kita aja Kita gengs <hati> Sorry banget, boleh diulang gak? To my Jadi ceritanya yang kecil-kecil kayak gitu Kayak gitu Itu sana-sana Itu tuh mereka lomba ngukir, Terus yang ini yang ada di Google Cewek main violin Terus, di sana, di sana itu mereka masih pada ngukir-ngukir sih buat lombanya. Gila ya, hebat-hebat banget deh ini kayak gini. judulnya dancing in Africa itu yang buat nama-namanya. Dari restoran terus ke sini, jadi makin dingin. Gila ya? minus 37, ya? Baik, 300, sumpah uh, tapi bagus banget <笑> 飞向火星，一等奖，描述了人类。 Aneh banget Stirnya tegak lurus dong Aduh